baik rekan-rekan kita akan melakukan lihat penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang ada di wilayah kabupaten kampar jadi teknisnya nanti kita bagi untuk katim langsung mencari posisi dan hamu dari belakang di biasa kemudian apabila nanti ada perempuan nanti lama membantu melakukan penyerangan dan kira-kira yang bisa langsung diselesaikan kita laksanakan segera untuk tenis seperti biasa, kemudian tetap sesuai dengan SOP. Untuk penggunaan senjata api, apabila diperlukan, nanti instruksinya dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Siap, gerak. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Oh, selesai. tepat gerak. So, bang kalau tahu untuk rekan-rekan ciri-ciri target kita dia pakai Honda vision warna hitam garis-garis putih umur sekitar 26 tahun rambut pendek itu untuk fotonya udah ada saya kirim di grup untuk kakak kamu agak di apa jarakkan mobil kita biar kami duluan minu ya, sasaran Itulah lah kendala kendalakan uh, di Australia Pilihan-pilihan dari pagi Pada hari ini Kita akan melakukan Kasus narkotika Agar kita inisial AL Alias CEDENG uh, Yang mana Masyarakat CEDENG ini Sering melakukan Di wilayah desa penghidupan Nah itu, itu Kita akan melakukan Penyelidikan ke desa penghidupan Diam diam diam diam diam sepuluh. diam diam Sekejap. diam diam masuk mobil biar cepat bisa cepat apa? cepat, cepat. cepat mas eh, mobil abang mobil saya mau Cepat, cepat, cepat, cepat. kau. kau. Hei. siapa Ambil di sini ya. dari siapa Di Di depan. Dari siapa nape? Tiga. Ya? baru bang. baru. Rumah di mana, Rumah Ya? Rumah di Berapa paket, kau? nggak itu, Enggak lih berapa banyak ya. lah? sekitar, jadi mesti setengah hmm? hari satu setengah jam sampai setengah kasi, kantong? kantong. Iyi, ya, ko, oh, iya nggak nyampai. di rumah nggak pukmedan? ya, ya, berapa gram wah? kok sekitar um dua tiga gram, tiga gram? Yang no? uh -huh. Aku ko, secek, ya, timbangan ama mana? timbangan? angkop relatif ayo, kok secik ya? iya, oke kalau timbang, timbangannya pakai timbangan. Coba, Nggak pakai timbangan aku, bang. Jujur aja, di ko... gimana timbangannya? Timbangannya, hmm? timbangannya ada, kampung medan, tapi tidak, tidak, tidak, ada, ada tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, berapa tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Lagi aku ambil? tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, Satu kantong. Berapa tuh satu kantong? Satu kantong, hmm? satu kantong, empat juta, empat juta, empat juta. Yeah. Kok kau aja siapa di sini? Siapa di sini bosnya? Oh, di sini enggak ada bang. Enggak huh? ada kakimu? Siapa? Kakiku? Mm -hmm. ya kaki? ya enggak pakai kaki, kita cari kaki. Ini apa nih? Mana, tem? Paling depan. Yeah. Tuh, kok. Hmm. Ini apa nih? Itu Pastinya. Ini apa nih? Yeah. Ini apa nih? Ini sabunnya pengembangan rumah. Iya. pasal pengembangan oke okay? oh, untuk tes kali sudah kita amankan dengan barang bukti 5 paket di Dugantor ketika jenis sabu selanjutnya kita akan menuju kediamannya di kampung Medan untuk melakukan pengembangan dan lakukan pengembangan di mana di tempatnya diambil ambil narkotika tersebut Enggak. Ada tuh, Bang. kemudian plastik nih, ini pakai Lama, gak bisa, hmm. gak lagi, bukan? Lama. Bukan, bukan yang lain? Yang lain? Iya. yang lain, ya. Tukung Tukung yang yang lain. lain. Bukan, bukan ini, itu ini kan nih? Itu apa juga. Ini lama nih, yang lain lagi, yang baru Ya memang aku pakai itu ya namanya. Nanti aku tengok. Nampak kalau baru sama ndak. Iya. Jangan ya iya. Dalam rumahnya tuh. Rumahnya masuk belakang aja dok. Itu rumah dia tuh. Ya, iya. Baru Oke. Eh, uh, yang lain lagi. Ada tuh. Yang plastik Plastik-plastikmu. Plastik-plastikmu. Plastik-plastikmu. Nah, nanti kita bantu aja dia seribu bong Kau pasti eh, sama eh, eh. buah-buah sisa lah tunjukin aja, tunjukin aja. Kau kooperatif aja biar kalau mau dibantu mau dibawa elok Ini, hmm. apa? Jadi, aku taruh biasa di sini bang, Jadi, ya kan? Aku gak tahu sini bang, bila salah. Oh, bisa Barangnya ada lagi cepat. Nah. Makanya kami tahu semua tentang ini. ada. Ya. Aku ya, kalau kalau ada aku salah aku dihajar. Tapi kalau enggak ada gimana lagi guys? Barang tinggal itu plastik tinggal itu semua. Nah. Dia tadi aku taruh ke sini kan? Nah, sekarang lagi memang udah hampir 3 menit tinggal itu lagi. tapi eh. aku bilang di kamar mandi tadi ini nggak enggak ya. tahu aku bilang tadi plastik aku Plastik aku biasa, aku taruh di situ, bang. Plastik itu ada sama buah. Oh, ada bunga. Hehehe, kau, kau toko kau nanti. Bisa kau jujur, nak? Hah, tunggu, bang. Tunggu, bang. Enggak biasa, kok. Hmm. Tinggal nih, jengkok loh, jengkok jengkok nih. Terakhir tanggal berapa, ku Ambil.